Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man hudahu wa wala amma ba'du. Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kami akan mengkaji sebuah kisah awal penciptaan bumi Yang saya ambil dari kitab Bada'i Uzzur Para sahabatku sekalian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Hadid ayat 4 Yang berbunyi Hualadzi khalaqus samawati wal arda fi siddati ayamin summa alal arsh Dialah Allah Zat yang menciptakan langit dan bumi selama tujuh hari Dan kemudian dialah yang menguasai aras. Firman Allah ini ditafsiri oleh berbagai banyak ulama Dan mendapatkan beberapa perbedaan dari kalangan mereka Yang pertama yang dimaksud tujuh hari adalah tujuh hari dunia yaitu 24 jam 1 hari berarti satu hari kali tujuh seminggu dunia. Itu adalah pendapat dari Mujahid, Ibnu Abbas, Imam al dohak dan lain-lain. Adapun perkataan dari Ka'bul Ahbar dan Ibnu Jurair yang dimaksud 7 hari adalah tujuh hari hari-hari akhirat. Yang mana satu hari di akhirat Sama dengan seribu tahun di dunia Itulah macam-macam perbedaan pendapat tentang tafsir dari ayat tersebut Tapi menurut yang lebih sahih Lebih bisa diambil oleh para mayoritas ulama adalah Yang dimaksud penciptaan tujuh hari adalah Tujuh hari dunia bukan tujuh hari akhirat Oke para sahabatku sekalian Mari kita lanjutkan kajiannya. Tapi sebelum itu, yang mau subrek, like, komen, monggo, silakan di subrek dulu sebelum menonton sampai habis, monggo. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, berkata ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Saat Allah menghendaki menciptakan bumi Beliau memerintahkan seluruh angin Semua angin untuk menyebar Menghembuskan badannya Kemudian menyebar sampai bisa membuat bergerak air-air Dan sampai air-air itu bisa menyebabkan ombak karena sebelum diciptakan bumi Allah menciptakan dahulu air kemudian setelah angin itu menciptakan suatu ombak di atas air maka akhirnya ombak-ombak air itu saling bertabrakan saling bertatapan satu sama yang lain Lalu terus-menerus angin menghembuskan ke arah air itu sehingga kemudian menyebabkan banyak sekali busa atau untuk bahasa Jawanya itu dan busa itu untuk tersebut bertumpuk-tumpuk menjadi tumpukan-tumpukan. Maka kemudian busa tersebut untuk itu berubah menjadi sebuah batu karang keras yang warnanya putih lalu terus tumpuk menumpuk akhirnya kemudian berubah menjadi batu karang sebesar bukit dan disitulah air mulai berkurang sedikit demi sedikit dan busa untuk-untuk itu semakin munda semakin besar semakin besar ta'ala Sampai air itu mengelilingi untuk dari arah kanan depan belakangnya Lalu maka jadilah sebuah bumi ini Seperti bola yang bertempat di dalam air Berkata Wahab bin Munabih Saat Allah menciptakan bumi Maka dia menjadikan Pertamanya itu satu sap Satu tingkatan Hanya satu sap saja Kemudian Allah Membedah Bumi itu Dibedah menjadi Tujuh tingkatan Pertama mungkin hanya satu lantai Akhirnya dibedah Menjadi tujuh lantai Bumi Seperti Allah Membuat langit Pertama ya satu sap kemudian dibedah menjadi tujuh tingkatan kemudian Allah menjadikan jarak antara tingkatan satu dengan tingkatan yang lain atau sap satu dengan sap yang lain itu jarak perjalanan numpak nggak tahu selama 500 tahun antara tingkatan sap satu dengan yang lain itu jaraknya 500 tahun. Wah, sangat panjang, sangat jauh. Dan ini termaktub di dalam firman Allah di surat Ambiya ayat 30. Wa waj'alna hayy. Dan kami bedah langit dan bumi dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup Al-Imam Wahab bin Munabih kembali berkata Ketika Allah sudah membedah bumi menjadi sab tuju, Allah Ta'ala memberikan nama-nama dari tiap sab-sab atau tiap tingkatan-tingkatan dari bumi itu Tingkatan pertama dinamakan Adim Tingkatan kedua dinamakan Basid Tingkatan ketiga dinamakan sakil Dan tingkatan keempat dinamakan batih Yang kelima dinamakan hin Yang keenam dinamakan masikah Yang ketujuh dinamakan asuroh as Atau asara as Di dalam sebagian riwayat lain Juga namanya itu berbeda-beda Dari tujuh tingkatan sab-sab bumi ini Kemudian Imam As-Sa'labi berkata Sesungguhnya bumi yang kedua itu bisa mengeluarkan angin Dan bumi yang kedua ini ditempati oleh beberapa umat atau makhluk yang dinamakan At-Thomas Makanan mereka ya daging-daging mereka sendiri, minuman mereka ya darah-darah mereka sendiri Bisa dikatakan penghuni bumi kedua ini adalah makhluk kanibal karena memakan daging golongan mereka sendiri meminum darah mereka sendiri tingkatan ketiga ditempati oleh umat yang wajahnya sama seperti wajah manusia, anak cucu Adam tapi mulutnya mirip atau sama seperti mulutnya anjing tangannya ya seperti tangan manusia tapi kakinya seperti kakinya sapi Kuping-kuping mereka ya seperti kupingnya sapi. Dan di badan-badan mereka. Mempunyai rambut. Atau bulu seperti bulu domba. Mereka juga mempunyai pakaian. Dan dikatakan malam-malam kita siang bagi mereka. Dan siang bagi kita malam bagi mereka. Tingkatan yang keempat. Dihuni oleh umat yang dinamakan Al-Halham. Umat ini. Tidak mempunyai mata Dan tidak mempunyai Tapak kaki Tidak mempunyai delaman Tapi mereka mempunyai Sayap Seperti Sayapnya burung terkuku Tingkatan yang kelima bumi ini Dihuni umat Dinamakan Al-Khoshnu Mereka Bentuknya seperti bentuknya keledai Mempunyai buntut atau ekor yang panjangnya sekitar 300 l atau 150 meter di dalam bumi ini juga ada ular sebesar onta panjang-panjang Sab bumi keenam ini dihuni oleh umat yang bernama al-hasum umat al-hasum ini adalah hitam badannya dan mempunyai cakar seperti cakar harimau dan dikatakan Sungguh nanti ketika yakjud makjud keluar dan membantai para manusia di waktu-waktu mendekati kiamat Makhluk-makhluk ini penghuni bumi yang keenam ini akan keluar Membantu para manusia dan membantai yakjud dan makjud Bumi yang ketujuh adalah tempatnya iblis dan bala tentaranya dari setan-setan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis ini berarti tempatnya Iblis, rumahnya ada di bumi yang ketujuh, bumi yang paling bawah. Karena bumi yang pertama adalah tempatnya manusia. Tapi Iblis ini sukanya menggoda manusia. Iblis ini juga tiap hari keluar dari bumi 7 menuju ke bumi tingkatan satu ya, untuk menggoda manusia dan melihat anak buahnya bagaimana cara atau bagaimana mereka bekerja untuk menggoda para manusia para sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah demikian dulu kajian singkat tentang awal penciptaan bumi ini semoga menjadi kajian yang mencerahkan karena kami ambil dari kitab Badai Yusuf kalau memang ada perbedaan dari segi sains atau kitab-kitab yang lain kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.